Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan WKWK. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat minyak dengan kelapa. Dikala minyak goreng yang saat ini mahal harganya, ini adalah solusi bagi ibu-ibu rumah tangga. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkah ya cara pembuatannya. Langkah yang pertama yang kalian siapkan adalah kelapa di video ini saya langsung ambil kelapanya di pohon, kebetulan di pekarangan ada pohon kelapa kemudian langkah kedua, kita lakukan pengupasan kulit kelapanya atau menyumbatnya Selanjutnya, kalian lakukan pemarutan kelapanya, ya. Di sini, saya pakai mesin. Kalau kalian tidak punya mesinnya, bisa pakai manual karena saya bikinnya sekalian banyak, jadi harus pakai mesin biar cepat prosesnya. Jika proses pemarutan sudah selesai, kita campurkan parutan kelapa menggunakan air kelapa. Keuntungan air kelapa dicampurkan pada parutan kelapa ialah menghasilkan blender yang manis, gurih, dan mengurangi limbah produksi. Campuran air kelapa dan parutan kelapa diuleni kemudian diperas dengan cara diperas untuk diambil santannya. Sudah sampai di tahap ini maka yang kita lakukan setelah ini adalah mem Memanaskan santan kelapa sambil diaduk Pemanasan santan dihentikan bila minyak yang terpisah dari blender agak kekuningan Apabila sudah dingin selanjutnya lakukan penyaringan Nah, nah itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga video ini bermanfaat Untuk Kalian yang membutuhkan Atau pengen tahu Cara membuat Minyak dari kelapa jangan lupa klik subscribe dan share ya kawan-kawan karena subscribe itu gratis